Waktu telah tiba Aku kan meninggalkan Tinggalkan kamu Untuk sementara Kau dekat aku Kau bilang jangan pergi Tapi ku hanya dapat berkat Aku hanya pergi Untuk sementara Bukan untuk meninggalkanmu Selamanya Aku pastikan kembali Pada dirimu Tapi kau jangan akan Aku Pasti kembali, kau peluk aku. Kau ciumi pipiku. Kau bilang, "Jangan aku pergi, bujuk rayu." hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata oh, aku hanya pergi tuh sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu tapi kau jangan nakal aku pasti kembali pabila nanti kau rindukanku ku di dekatmu Tak perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Wow, bukan untuk menit. Ikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, oh, aku pasti kembali.